dan terhangat seputarnya selalu, tentunya. Baiklah, berasal pada selalu manapun kalian berada, untuk menemani santai siang kalian saat ini. Kami akan memberikan kejutan vitamin bahagia seputar idolanya kita di DOST dan kakak Rizky. Bilan ke kabar pertama, persahabat ya akhirnya muncul juga yang paling kita tunggu-tunggu, yang kita nantikan, Masya Allah, luar biasa. Lesti dan Bilar ini tentu naik jet pribadi milik dari Juragan 99 Wow Masya Allah banget persahabat yang terlihat Mereka sangat bahagia Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, Selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan hari ini Tentu dari idara kesayangan kita Apalagi para sahabat yang kita, salvo kebangsa, penampilan sang kejorah kita, Lesti, Masya Allah, tampil sangat luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk idola kesayangan kita. Amin. ya Rabbal alamin. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan terbaru dari ayah kejora, masya Allah luar biasa ya ada pub dance juga yang ikut tentu persahabat ya masya Allah mudah-mudahan berkah barokah semuanya ada kalimat yang dituliskan oleh ayah kejora Bismillah love sampai empat nih dikasih oleh sang ayah kejora ini masya Allah dan kita lihat banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari para fans. Ia ya, nih dari akun virus.leslar mengatakan, Bismillah, semoga selalu dilindungi dimanapun berada, semoga sampai tujuan dengan selamat. Ada juga komentar lain diberikan dari Om Kevin Firmashah mengatakan dalam kolom komentar, Semoga selama sampai tujuan ayah kejorah dan rombongan amin. Wow, Masya Allah banget ya. tentu kita mendapatkan kabar bahwa, Rizky Bilar dan Juragan 99 Simbilan beserta tim ini mau OTW ke Surabaya. Persahabat yang kita lihat gugah berikutnya diunggah akun Family Anuscoleslar23. Di sini mengunggah sebuah postingan video yang mana tentunya ya kejora lagi difoto oleh tentunya Juragan 99 tuh. Wow. Jadi fotografer nih persahabat ya. Dan di sini ada sebuah info. Yang dituliskan lewat caption sudah jelas ya mereka mau ke Surabaya. Katanya tuh sudah fix bahwa Leslar dan tim hari ini tentunya otw ke Surabaya. Mudah-mudahan berkah berkah bersahabat ya untuk semuanya. Dan mudah-mudahan ada cirukan vitamin manja selanjutnya yang diberikan langsung dari Lesti dan Bilar. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.